Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi bersama gua Adi si sutup di bocoran update terbaru game Free Fire Battle Ground.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 Pada kesempatan kali ini, cuy, gua mau share dan membahas apa saja update baru OB26 mendatang. Mulai dari grafik baru, pet baru sampai dengan karakter baru dan lain-lain. Oke. Kemarin gua sudah bahas mulai dari pendaftaran sampai dengan tanggal pengunduhan Free Fire Advanced Server ya, cuy. Di sini gua cuman mau nambahin sedikit aja bahwa nantinya kode akses atau aktivasi untuk Free Fire Advance Server yang diberikan akan terbatas. Jadi hanya orang atau player-player tertentu yang beruntung mendapatkan kode akses tersebut. Dan perlu diingat kembali ya, bahwa Free Fire Advance Server untuk saat ini hanya ada atau tersedia di Android saja. Terus ada info mengenai senjata Mele Sabit. Menurut info yang diinfokan oleh salah satu website resmi Garena Free Fire Indo, jadi setelah rangket senjata sabit ini akan rilis di seluruh map klasik di game Free Fire. Dengan kata lain, kalian bisa menjumpai senjata sabit ini pada map bermuda lama, kalahari, dan juga Purgatory. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai update besar OB26. Yang pertama ada info pakaian atau set bundle. Pada salah satu postingan ini memberitahukan bahwa pakaian yang bisa disesuaikan akan datang. Warnai ulang pakaian legendaris Anda di sini. Ciptakan gaya Anda sendiri. Naikkan level untuk membuka lebih banyak warna. Opsi pewarnaan diblokir, tolong beri peringkat pertama. Tidak ada pakaian legendaris yang dilengkapi, tidak bisa dirubah warna. Mungkin dengan kata lain untuk saat ini, pihak developer sedang memproses fitur atau tempat yang dimana kita bisa mewarnai pakaian atau set bundle sesuai dengan selera kita. Dikarenakan faktor tertentu, opsi ini masih ditutup. Entah kedepannya akan resmi dirilis atau gimana Gue belum tahu pasti untuk sekarang cuy Buat kalian yang setuju ataupun kalian memiliki pendapat mengenai info ini Kalian bisa berpartisipasi di website resmi Garena Free Fire Yang kedua Ada info mengenai grafik Pada postingan ini diinfokan bahwa akan ada perubahan grafik lagi kedepannya Mengaktifkan filter dapat menyebabkan masalah kinerja Kembalilah jika pengalaman game terpengaruhi Filter hanya tersedia dalam konfigurasi resolusi tinggi Atur sebelum mencoba lagi Filter dapat menyebabkan masalah kinerja Jika perangkat Anda mengalami panas berlebihan atau penundaan Kembali ke pengaturan default Aktifkan filter sekarang dengan kata lain, nantinya akan hadir opsi atau fitur seperti filter yang bisa membuat grafik game Free Fire menjadi lebih smooth atau HD. Opsi ini hanya ada di settingan resolusi tinggi dan bisa membuat HP kalian cepat panas dan juga baterai kalian menjadi lebih boros. Rumornya salah satu nama dari opsi filter ini adalah Vivido atau Vivid. Ya, nggak tahu gimana bacanya. Pokoknya kayak gini lah, ya. Kalau device kalian memiliki spek yang tinggi, pastinya nggak ada masalah jika kalian memakai opsi ini, sih. Yang ketiga, ada info mengenai fitur pesan singkat atau root counter strike. Dijelaskan di sini, nantinya akan hadir fitur pesan singkat di game Free Fire. Untuk berkomunikasi dengan tim mabar, kita cuy. Cobalah untuk berkomunikasi melalui pesan singkat atau pesan cepat. Contohnya: ikuti aku, tolong aku, tolong nyalakan mikrofonnya, pergi ke zona aman, tetap waspada, musuh terlihat, tinggal bersama, sumber daya di sini, atau ada lutingan di sini. Dinding es sudah siap, atau global sudah dipasang. Hati-hati, pergilah! Go, go, go! Buat kalian yang main game online lain, pasti tidak asing lagi dengan fitur pesan singkat ini, lah ya. Seperti yang ada di game ML, PUBG, Counter Strike, Point Blank, dan game-game online lainnya, gimana nih pendapat kalian jika fitur ini rilis di game Free Fire? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya okay. Yang keempat, ada info pembaruan untuk senjata FAMAS Pada postingan ini dijelaskan bahwa nantinya di update besar kedepannya Akan hadir senjata FAMAS X atau FAMAS Trident Bullet Yang dimana ini adalah FAMAS versi baru atau yang terakhir setiap proyektil ketiga menyebabkan kerusakan tambahan Hal ini terinspirasi dari senjata Trisula Setiap tembakan ketiga memberikan kerusakan tambahan Prisai Magnet, produk canggih dari Taipan, mampu mengurangi damage dari granat Mungkin dengan kata lain akan hadir senjata Famas X yang memiliki slot item spesial yang dimana di setiap tembakan atau demek yang dihasilkan dari peluru ketiga akan memiliki demek tambahan Wah, akankah senjata famas akan menjadi senjata favorit yang akan menjadi meta baru di update besar kedepannya? Mari kita saksikan di bioskop kesayangan Anda Yang kelima, ada bocoran pet terbaru Menurut info yang diinfokan oleh salah satu website resmi Garena Free Fire, menginfokan bahwa akan hadir atau rilis pet naga terbaru. Pet ini memiliki nama Dreki yang dimana namanya bisa saja berubah untuk di Free Fire Server Indo. Untuk ilustrasi dari pet ini kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Rumornya nama skill dari pet Draki ini adalah Dragon Shi. Yang mana lawan yang pulih di balik penutup akan terekspos, pemilik dapat mendeteksi lawan yang menggunakan peralatan medis. Dengan kata lain skill dari pet ini bisa mendeteksi musuh yang sedang melakukan healing atau make it di balik tembok, pagar dan semacamnya. yang akan berlangsung sesuai dengan level dari pet Draki kita. Dan untuk area atau radiusnya juga menyesuaikan dengan level dari pet draki kita. Hampir mirip sama skill dari karakter Moko ya cuy. Ya. Yang keenam, ada info lanjut dari karakter baru Sefer. Untuk penampakan dan skill dari karakter baru Sefer ini sudah pernah gua bahas ya cuy. Dan dikabarkan karakter baru Sefer ini akan segera hadir beberapa saat setelah update besar OB26 besok. Kemungkinan besar karakter baru Sefer ini akan hadir atau rilis pada event top up berhadiah kurang dari 200 Diamond. Yang ketujuh, ada info karakter baru Snowel. Buat kalian yang lupa apa skill dari karakter baru ini Jadi nama skill dari karakter baru Snowwell ini adalah Nano Nervous Yang dimana fungsi dari skill ini adalah Mengakibatkan musuh yang terkena tembakan dari karakter Snowwell Maka musuh tersebut tidak dapat mengaktifkan skill aktif Dan rumornya karakter baru Snowwell ini akan rilis pada Free Fire Advance Server besok untuk diuji coba seki ya Genje jadi nggak sabar buat nyobain karakter baru snow ini ya cuy Ntarlah, kalau karakter ini sudah bisa kita review bakalan kita lihat bersama seberapa OPK karakter ini ya kan ya. yang ke-8 ada info karakter baru paling terbaru huh? Karakter ini memiliki nama Siro, tetapi bisa saja berubah di server Indo. BTW, lumayan ganteng juga nih karakter ya. <tuh> Om Siro, bagi wa dong. Aduh, halah halah. Berikut adalah info detail dari karakter baru Siro. Siro El Huracan ini berusia 19 tahun. Dengan peringkat deliveryman 5 bintang Tidak ada pengendara sepeda motor yang lebih cepat dari El Huracan Dia adalah kurir tercepat di Fas Huracan Anda juga bisa melihatnya berlomba keliling kota Pengiriman yang ke 398 Orang tidak pernah membuat hidup lebih mudah mereka melakukannya Orang ini tidak mau bayar Tapi itu tidak bisa diterima dia mendatangiku dengan pukulan dan tendangan Tapi dia sangat lambat Yang perlu anda lakukan adalah menyelam dan menghindar Sambil mengelak Saya mengeluarkan dompetnya dari sakunya Mengeluarkan jumlah hutangnya dan meletakkan dompet itu kembali ke wajahnya Hidup itu sulit Iya sih sulit sih Pelatihan anak ke satu Siro terlempar ke karpet membuat suara letusan JEDUAR Siro Bisakah kita berhenti lebih awal hari ini? Ayah Ini bukan cara kita berlatih Dunia tidak berhenti saat kita mau Siro Baiklah Ayah Sekarang kembalilah padaku Anda masih belum memukul saya hari ini Pelatihan anak kedua Siro menghindari blur dari tubuh yang melewatinya Ibu Jangan tersesat, hanya dorongan hatiku yeah. Rumor dari skill yang dimiliki karakter Shiro ini adalah Musuh sedang diserang oleh nanobots Kemampuan aktif dan pemulihan EP dinonaktifkan Menandai hanya dilihat oleh pengguna Tandai musuh untuk sementara untuk menonaktifkan kemampuan aktif dan pemulihan EP mereka Menandai hanya dilihat oleh pengguna Ada banyak hal tentang Siro di Advance Server Mungkin akan ada acara Untuk lebih jelasnya mengenai skill dari karakter Siro ini Kita tunggu info lanjutnya ya cuy okay. Soalnya di sini bahasanya kurang gua mengerti, gitu. Eh, bentar-bentar kok gua mencium bau-bau motor trail atau skin motor nih? Hmm, keren juga sih kalau ada motor trail di game Free Fire, jadi berasa main GTA gitu kan, cuy? Dan tidak hanya itu saja. Masih ada banyak sekali update-update keren yang akan hadir kedepannya cuy Karena masalah durasi Jadi kita bahas info update lainnya di next video ya Oke okay. Oke okay. Mungkin cukup disini aja video kali ini Jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian Supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari game Free Fire Gua Adisi Sutup, siap dulu Sampai jumpa di info-info update terbaru dari Game Free Fire Battle Ground. Salam update.